pertanda yang sangat-sangat palet sangat ya bosku ya bagaimana mau lihat RTV-nya bang lihat RTV-nya ada juga link-nya di kolom komentar eh kolom komentar di tentang channel gue bosku ya caranya klik dulu channel gue ya Iya yang nama, nama channel-nya atau foto channel-nya lo klik aja dan lu langsung ke bagian atas kanan ya di situ ada uh, tentang channel ya ada tentang, ada tentang di sampingnya channel ya di samping channel dan samping pertama kan beranda video playlist komunitas channel baru tentang ya bosku ya di pojok kanan ya oke bosku mantap sekali uh mantap sekali birunya jos Marco Swiss pisangnya pecah juga bosku uh baunya sayangnya cuman kali tujuh ya bosku ya hmm tapi lumayan lah auto sensasional bosku ya kali ini gua ada di 164000 ya bosku ya lumayan gede lah ya tapi itu sisa juga ya bosku, sisa dari WD yang kemarin, gue sisa yang segitu, ini aja 150 tapi uh, supaya genap kemarin gue WD 400.000 jadi masih sisa 160 ya bosku ya, nggak apa-apa, mantap sekali, jus Marco, jus Tomar, semoga kali ini kita dapat yang lumayan lagi ya bosku, ya bisa dapat dua kali lipat dari itu aja udah cukup sih di 300-an ya, kalau nggak dapat juga, ya kita nggak boleh, nyerah ya bosku.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 Tengah ya bosku, makanya langsung aja gabung ke grup gue supaya kita tahu jam-jam gacornya, kita samakan jam gacornya di daerah gue dan di daerah kalian ya. Wah, uh, sensasionalnya terus-terusan ya bosku, sayangnya masih receh ya. Ya wajar lah kita kan belinya di 40 ribu aja, namanya juga by spin coba-coba bosku. Karena tadi udah gue pakai pola pattern yang 70 kali, langsung ya 70 kali. Uh, berapa tadi gue lupa juga ya Pokoknya langsung gak ada uh, Belum dapat free spin Langsung gue buy spin aja Karena pecahnya itu udah Udah valid ya bosku Udah lumayan banget tadi pecah-pecah terus Jadi gue langsung buy spin Buy spin dengan coba buy spin 40 ribu aja Lumayan banget itu Ternyata hasilnya lebih dari Yang gue harapkan ya bosku Paling ya gue pikir balik modal aja Atau ya untung untung profit 60.000 juga uh, udah lumayan ya bosku eh gak dikasih lebih 125.000 kita dapatnya ini mantap sekali ya enggak. buat yang lagi ngerokok di rokok dulu ya di sebelum rokoknya takutnya itu rokoknya jadi lemas ya bosku ya karena nggak di isep bosku dan gue ingetin lagi bagi kalian yang belum pernah baru mau coba-coba ya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 kalian gunakan untuk depo ya bosku gunakan uang yang aman ya untuk bermain ini karena ini tujuannya untuk hiburan kita bosku ya jadi kalah itu nggak bakal kita marah-marah nggak -marah, bakal kesal ya bosku dan kalian kalau main jangan asal main aja bosku itu yang disebut kayak uh, memang Taruhan tanpa strategi ya bosku ya. Jadi kita harus butuh strategi ya. Strateginya gimana caranya ya Ini kita lihat dulu RTP-nya bosku ya. Bagi yang belum ngerti RTP silahkan cari aja di YouTube ya. Apa sih itu RTP? Di sana juga banyak ya, ngejelasin mereka juga gampang-gampang uh, kok ngejelasinya. Pasti kalian ngerti. Intinya itu uh, suatu yang mendukung banget ya bosku ya. Uh, mantap sekali bosku. Oke, okay, kita semoga aja dapat yang mantep-mantep ini ya, di 120.000. Kita coba, uh, kita adu nasib ya bosku, dan langsung aja balik modal di spin pertama bosku. Emang sweet bonusnya ini bener-bener gacor deh. Di free spin pertama, bukan free spin sih, by spin pertama langsung ya di spin pertamanya langsung kita balik modal bosku makanya kalau udah RTP nya tinggi ya nggak usah lagu lagi lah nggak usah galau nggak usah gundah gulana langsung aja coba kita langsung depo ya bosku ya gua kasih tahu lagi yang belum tahu untuk daftar di situs yang gue mainin ini nih ya, situs rekomendasi yang paling gacor ini silahkan langsung ke tentang channel gue di klik foto channel gue ya bosku di bawah itu di sana setelah lu klik ada di sebelah kanan atas itu tentang ya di sampingnya channel dan di sampingnya komunitas komunitas channel dan tentang nanti tentang itu klik ya di sana nanti di bawah ada linknya untuk uh, daftar ya di situ pusat link terlengkap dari situs yang gue mainin nih bosku ya kalian juga bisa klaim klaim bonus ya yang udah disediain sama uh, situs ini bosku banyak sekali bonusnya dari bonus new member dan segala macam itu bosku nice banget tiga sinas jos marco di sini kalinya bosku mantap sekali kali 21 Yo ini dia baru sensasional yang sebenar-benarnya bosku udah mulai keluar sensasional yang sebenar-sebenarnya ini oke mantap sekali jos marco jos top marco top bosku bener-bener mantap just marco just lah pokoknya oke okay, mantap sekali oke okay, just marco just mantap sekali bosku udah kayaknya nih dapet 240 tambah 92.000 oke okay, dapet 300 ya bosku ya 300 lebih seperti target gue ya jadi, kalau targetnya sudah terpenuhi, langsung aja kita buru-buru cabut dari si kakek. Eh kakek itu keseringan main kakek, jadi lupa ya, Bosku. Sweet Bonanza ini supaya nggak disedot lagi sama sweet Bonanza ini ya. Oke, okay, sepertinya udah cukup banget, ih, ditambahin lagi, yuk